Oke, okay, assalamualaikum guys. Uh, gimana ya mau bikinnya ya? Uh, langsung aja lah. Jadi video kali ini, gua bakal ngasih tahu caranya cara cek garansi pakai IMEI. Soalnya masih banyak banget yang baru nonton video-video gua, jadi langsung gua tutor aja di sini. Padahal sebelumnya udah ada ya tutorialnya di video yang mana sih? Yang mana nih? Yang ini nih? Oh, bentar nwek naikin dulu ya caranya. aduh biar kelihatan nah ini kan di sini sebenarnya udah ada guys ya tuh e, nah cara cek garansi Xiaomi menggunakan IMEI di sini gua udah bikin tutorialnya tapi ini buat ini dari website ya kan Nah di sini gua pengen bikin video dari Android ya e, kita langsung aja sini naik di sini kalian cari uh, apa sih namanya uh, cek Gak, garansi nah ini nih nah nah kalau udah kayak gini guys ya kalian langsung aja klik yang ini yang paling atas ya yang paling atas ini susah banget ntar gua ganti tangan dulu Nah, di sini, nih kan misalkan HP gua nih. Aduh, salah selalu Kita gua cabut dulu ya. Nah, cara ceknya itu nih. Ini kan HP gua ini hasil klaim garansi nih. Nih. Hasil klaim garansi, ini kan menggunakan IMEI itu. Menggunakan IMEI kan. Nah, IMEI-nya itu bisa ada di belakang sini nih. Di belakang sini nih. IMEI 1, IMEI 2 sama SN. Kita pakai yang IMEI 1 nih di sini nih. Oke. Okay dan bisa juga ada di box hp kalian tuh HP kalian yang di belakang oke okay, lanjut di sini ya gua ini dulu emailnya berapa sih 88 286 882 hai hai hai bgsv bgsv nah kalian cek dulu di sini sebelum kalian nanya Bang itu cara uh, kita tahu garansi kita tuh masih ada apa enggak sebelum ke SC ya, sebelum ke SC ya kita cek dulu di sini nih guys nih. Nah kalau lagi okay, udah... kita langkah selanjutnya nah, kalau udah muncul kayak gini nih guys ya uh, ini kan kebudak baca nih Negara pembelian di Indonesia Nah waktu produksinya itu tanggal 2022 Tanggal eh bulan 12 Tanggal 21 ya kan Jam 10 Setengah 11 lah Nah di sini nih Kalian hitungnya dari waktu Aktivasi Waktu aktivasi gua kan 2023 uh, Bulan Januari Tanggal 2 nih aktivasinya nih Nah kalian itu misalkan eh, HP kalian itu kan matot ya HP kalian kalau udah kayak gini kalian itu dari sini misalkan kan karena ini HP gua itu hasil penggaran garansi jadi gua ikut garansi yang lama jadi ini kan udah dua bulan nih HP ini gua pakai jadi gua sisanya tinggal tiga bulan lagi masa garansi gua gitu kan gue ada tambahan garansi yang Poco X, eh, X3 Pro itu 6 bulan jadi udah aku pakai 2 bulan jadi sisa 3 bulan lagi, nah kalau kalian eh, HP kalian itu misalkan di disininya 2021 terus misalkan dalam berapa bulan berapa nah kalian hitung eh, 18, 18 bulan ke depan misalkan kalian belinya 2021 tambahin eh, misalkan bulan Januari misalkan Januari, Februari, Maret, April seterusnya sampai 18, 18 bulan tapi kalau misalkan uh, sekarang kan tahun 2023 nih 2023 bulan apa nih Maretnya bulan 3 nah itu kalau lebih dari itu berarti Aduh kok gini sih kalau lebih dari itu berarti udah ada, udah nggak ada garansi yang sebaiknya langsung ke SC Xiaomi nya langsung kalau belum lewat dari itu berarti kalian masih ada masa garansinya jadi kalian cek dulu di sini. nah kalau misalkan udah nggak ada garansinya gitu kan kalian langsung aja uh, ke ST Xiaomi terdekat kalau HP kalian matot terus uh, suruh uh, yang jaga di esnya itu cek dulu Bang ini saya uh, HP saya matot uh, saya bisa kalian garansi tambahan nggak gitu biasanya ada tambahan 6 bulan gitu langsung ngomong aja ke orangnya jadi gitu nah terus kalau misalkan kalian mau nanya, nah, ya, kalian bisa kontak servis online dulu di sini. Kenapa sih? Matulang, Pak, bisa. Nah, gitu ya, guys ya. Yang penting, udah lewat dari hitungan 18 bulan, kayak perhitungan tadi. Oke, okay? jadi gitu aja, mungkin uh, kalau nggak ini, apa sih namanya? kalau misalkan mau cepat langsung aja ke SC Xiaomi nya biar biar uh, dipermudah prosesnya Oke okay, thank you for watching jangan lupa subscribe selamat bertemu di video selanjutnya